Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, persahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini di malam minggu ini, persahabat sahabat ya, bangun akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar rangkaian acara pernikahan idola kita. Siapa lagi, tentunya Lesti dan Rizky Bilar. Tentu dalam rangkaian pengajian persahabat ya, penuh haru, tangis bahagia yang kita dapatkan persahabat ya. Dan tentu di sini ada momen yang membuat kita menangis ketika Lesti Kejora tentunya meminta doa restu kepada kedua orang tua tercintanya. Ini detik-detik persahabat ya, Lesti meminta doa restu kepada ayah Kejora maupun Ibunda tercinta, para ya, untuk tentunya didoakan dengan yang mana pilihan hati Lesti yakni memilih Rizky pilar sebagai sang calon suami. Mudah-mudahan para ya, tentunya idola kita Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai hari-hari nanti. Amin. ya robbal Alamin. Ini sungkeman untuk meminta doa restu persahabatnya kepada keluarga dan kita lihat juga ini momen Rizky pilar pun meminta doa restu kepada kedua orang tua, yakni Bapak Daniel dan Ibu Rosmala Dewi. Kita lihat di sini, Bapak Daniel sampai menangis ketika dipeluk oleh Rizky pilar Masya Allah persahabat. Tentu kita melihatnya juga ikut menangis, Terharu bahagia juga yang kita dapatkan persahabat ya. mudah-mudahan semua. Niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya dilancarkan. Amin, ya Robbal Alamin. Dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari Ustaz Sungkil, Bugiri bugri para sahabatnya, Masya Allah, luar biasa memposting sebuah postingan bersama Rizky Bilar di acara pengajian Lestari para sahabat ya Masya Allah. Tentu kita bahagia dan bangga. Bahwa Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Ustaz Suki: "Persahabatnya kembaran sama kakak Rizky, Bilar Masya Allah <tuh> luar biasa. Persahabatnya dukungan selalu diberikan oleh Ustaz Suki, al-buguri, kepada Leslar. Persahabatnya makin bangga dan makin bahagia selalu, mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat persahabat ya, ada sebuah komentar yang dituliskan dalam postingan Usasuki Ada komentar dari akun Story mengatakan loh lobah mirip katanya ya, mirip warna bajunya, aduh cute banget nih persahabat ya <gülüyor> Alhamdulillah persahabat ya, kita tentunya menyaksikan dari awal rangkaian pengajian sampai maghrib nih Masya Allah luar biasa, penuh hikmat dan penuh haru tangis yang kita dapatkan dalam acara tersebut mudah-mudahan dengan acara pengajian ini mudah-mudahan untuk pernikahan Leslar dilancarkan Om Niyarobal alamin berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan dari Bang Eno di akun Instagram pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan foto bareng Lesti dan Rizky Dilar, para sahabatnya masya Allah luar biasa. Tentu senyumannya membuat kita semakin bangga kepada idola kita ini Dan ada kalimat gabsin yang dituliskan oleh Bang Eno Alhamdulillah lancar tuh persahabat ya. Alhamdulillah rangkaian acara pengajian hari ini Semuanya lancar tanpa ada hambatan dan halangan satu apapun persahabat ya. Kita patut bersyukur Alhamdulillah semuanya dilancarkan dan kita tentunya masih menunggu kejutan dan acara berikutnya para sahabat ya. Mudah-mudahan sampai acara pernikahan akad Tentu dilancarkan amin ya Rabbal alamin Hingga resepsi para sahabat ya. Dan kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan Yang mana dari ayah Kejora Ayah dari Lesti Kejora pun memposting sebuah foto kebersamaan Barang keluarga besar para sahabat ya. Masya Allah Luar biasa ada mamah diri juga yang ikut serta mengisi acara tersebut dan ada kalimat caption juga dituliskan alhamdulillah kata ayah kejora persahabat yang lega tentunya untuk acara pengajian hari ini semuanya lancar sahabat. dan kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari pak Otis bos besar Antv di sini kita lihat persahabat yang mengunggah ketika Rizky Bilar meminta doa restu kepada kedua orang tua. Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Otis, terharu, persahabatnya masya Allah. Tentunya Bos besar Antv juga ikut terharu ketika melihat menyaksikan secara langsung Rizky Bilar. Ini meminta doa restu kepada kedua orang tua tercinta. Dan kita lihat juga persahabatnya baru saja Pak Otis mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan keluarga besar Lesti dan keluarga besar Rizky Bilar, masya Allah. Luar biasa persahabat ya, tentunya keluarga yang harmonis mudah-mudahan saja selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans juga Dan kita tetap kompak dan solid selalu menjadi fans sejati Lesla Mudah-mudahan tentunya semua pernikahan rangkaian demi rangkaian acara dilancarkan dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya